Hai Hai Hai Gunung Semeru merupakan salah satu gunung berapi kerucut di Indonesia secara administratif Gunung Semeru berada di dua kabupaten yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur memiliki ketinggian 3676 meter di atas permukaan laut atau MDPL Gunung Semeru menjadi salah satu objek wisata favorit bagi para pendaki keindahan di atas awan puncak Semeru ini menjadi salah satu yang diidam-idamkan saat mendaki gunung ini meski harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencapai puncak gunung Semeru namun rasa lelah tersebut akan terbayar dengan kesejukan, keindahan dan kenikmatan sepanjang jalan pendakian gunung Semeru namun sayangnya gunung Semeru kembali erupsi dan mengeluarkan awan panas ribuan warga kini mengungsi di sejumlah titik Semeru kembali erupsi terjadi sekitar minggu 4 Desember pukul 2.46 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu 1500 meter di atas puncak gunung dan sekitar 5176 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah tenggara dan selatan. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 35 mm dan durasi 0 detik. Eh namun siapa sangka, ketika Gunung Semeru erupsi ternyata dibarengi dengan kembali munculnya satwa langka yang sudah lama punah, yakni harimau Jawa. Seperti yang terlihat di sebuah video harimau Jawa atau panthera tigris sondaica yang muncul di Gunung Pegat Wonogiri, Jawa Tengah. Kemunculan harimau yang diduga harimau Jawa ini tentunya mengundang kegaduhan di jagat maya, apalagi kemunculannya bertepatan dengan Gunung Semeru yang kembali erupsi. Gak sedikit juga yang mengatakan bahwa kedua peristiwa tersebut terjadi bukan karena suatu kebetulan, melainkan sebuah pertanda.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 Kepunahan harimau Jawa yang merupakan salah satu spesies endemik nusantara akibat tindakan manusia yang menjajah habitatnya. Sebelum masyarakat membuka areal hutan di Pulau Jawa, habitatnya masih aman dengan distribusi populasi di seluruh pulau terpada di Indonesia itu. Kepunahannya diawali di awal abad ke-20 saat manusia mendiami Pulau Jawa, ditambah naiknya jumlah penduduk. Total warga Jawa ketika itu diperkirakan 28 juta jiwa. Sedangkan produksi beras sebagai pangan pokok tak bisa memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Ini memacu berbagai usaha memenuhi kebutuhan manusia, misalnya pengadaan lahan pertanian. Di samping alih fungsi hutan oleh masyarakat, kepunahannya juga dipicu banyak hal, antara lain saat habitat harimau Jawa menyusut, banyak juga yang diracun karena kehadirannya dianggap hama untuk lahan pertanian warga. Selain itu, Hewan yang menjadi mangsa utama alami Harimau Jawa, yakni rusa, juga ikut diracun. Ditambah penyusutan populasi rusa karena adanya penyakit yang menyerang binatang ini di hutan maupun cagar alam pada 1960-an. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya.